halo semuanya aku balik lagi nih dan kali ini settingnya agak baru ya jadi cahayanya cuma dari sini aja dan yang dari sebelah sini ini nggak ada cahayanya jadi ya mungkin kurang oke okay ya tapi nggak apa-apa mungkin besok-besok uh, ada cahayanya dan kali ini aku mau nyobain roti yang hmm, kayaknya sih roti lokal ya maksudnya ini nggak ada di iklan-iklan jadi ya kayak semacam sari roti mungkin atau roti-roti uh, roti yang biasa di uh, antar di jalan-jalan gitu ya ya maksudnya yang biasa di jalan-jalan gitu yang dibawa sama uh, orang khusus gitu dan ini adalah roti manis pakai Z oke okay, kita lihat dulu desainnya sebelum nanti kita cobain kayak gimana rasanya ya Roti manis pakai set ini logonya kayak logo aku jadi inget logo kartun zaman dulu yang yang apa ya namanya yang lari-lari apa ya. Jadi dia bulat tengahnya kuning dan sampingnya itu merah sama orange seperti ini. Di atas ini ada label halal gede banget jadi kelihatan. Kemudian di bawahnya hmm, enak legit coklatnya. Oke jadi ini rasa coklat ya. Kemudian di sini ada gambar sapinya yang ini gambar sapinya sih menurut aku agak aneh ya, dia kepalanya kayak gini. Kemudian ini lihat. Kepalanya, badannya jadi kayak seolah-olah tuh ditarik gitu kepalanya. Set, jadi lehernya ketarik kayak gitu. Kemudian di sini ada tulisan coklat, jadi dia itu rasa coklat, ada gambar coklatnya juga gede banget. Kemudian ini diproduksi oleh apa itu? Friends new friends bakery oke okay. kayak gitu doang sih desain depannya menurut aku ini sederhana dan gambar sapinya sih agak aneh ya ini ngeri-ngeri gimana gitu kayak gitu ya Oh ini ada rp1000 harganya seribuan udah kita gitu aja bagian belakangnya itu ada informasi jangan diterima bila kemasan rusak dijamin kebersihannya karena dikatakan dengan tenaga mesin oke okay. Uh, kalau pun dikerjakan dengan tenaga mesin, ya sebenarnya nggak menjamin juga, ya kan? Bisa aja mesinnya uh, ada kotor atau gimana gitu, kan? Bisa juga. Kemudian, tanggal kadaluarsanya itu ini yang udah mepet banget. Mungkin pas video ini di malah udah kadaluarsa, yaitu tanggal 4 April, 2021 ya karena emang roti-roti kayak gini itu tanggal kadaluarsanya biasanya sangat mepet, ya. Jadi, dia nggak bisa bertahan yang lama banget kemudian ada komposisi dan produk Indonesia ada gambar hati dan nah putih seperti itu buanglah sampah pada tempatnya dan PRT atau apa itu namanya Aduh, jadi lupa Oh ya yeah. oke langsung kita buka aja jadi ini karena udah mendekati kadal luar sah Oh, ya udah mendekat, udah luar saja. Jadi dia rotinya tuh sebenarnya masih aman. Dia nggak berjamur. Rotinya nggak berjamur masih aman. Cuman kondisinya tuh udah uh, apa ya namanya? Udah bantut gitu. Yang aslinya kalau baru dibuat pasti tuh mengembang gitu ya. Nah kalau ini nih udah udah ada udah kepeng gitu. Dan tentu aja aku sebelumnya udah cuci tangan terlebih dahulu. Jadi sebelah sininya tuh kayak gini, tapi sebelah sininya tuh seperti ini Jadi mungkin dia dipotong-potong hmm, ini rasa coklat dan... Wow coklatnya lumayan banyak loh Jangan lupa cuci tangan... Noh sampai ujung Wow ini bagus sih Kita cobain, bismillah Hmm Katanya sih coklatnya legit Dan bener juga Coklatnya enak banget ini coklatnya banyak ya, dia dari kanan ke kiri full kayak gitu Kemudian dari ujung ke ujung itu juga full Ini enak sih hmm. Biasanya tuh kalau tidak kayak gini Isinya itu sedikit, maksudnya dia nggak full kayak gini Kadang malah nggak sampai ujung-poro dari ujung ke ujung ya Kadang dari kanan ke kirinya aja itu cuman sebagian top. Jadi ini keren banget rasanya juga enak loh. Hmm. rotinya hmm, masih enak ini ya masih enak maksudnya karena ini udah mendekati keadaan luar saya jadi kadang kalau rotinya udah tante itu jadi kurang enak tapi ini enak loh apalagi kalau masih baru kayaknya ini enak banget ya dan rasa coklatnya itu juga lumayan legit, tapi dia nggak terlalu bikin enak. Jadi ini bagus ya. Produk dari mana sih ini ya? Coba aku lihat. lihat Nggak ada produk dari mana gitu. Cuman ada tulisan ini New Friends Black Packery. Jadi penasarannya ini produk dari mana? Tapi yang jelas ini bagus. Hmm ini sampai ujung, coklatnya tuh waduh karena enak, jadi terlalu menikmati videonya terlalu panjang oke, okay, jadi nggak terlalu fokus ke kamera malah jadi sekian review kami tentang roti lokal, roti manis sebagai set ya ini rasa coklat dan ini enak banget, nah kalau yang dulu aku pernah cobain itu yang rasa susu itu malah kurang begitu oke okay ya. Kalau ini oke okay loh. Hmm Makan satu aja ini bikin kenyang. Mungkin karena aku lapar kali ya. Jadi lumayan enak. Yaudah terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton videonya sampai sekarang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Oh iya, klik tombol subscribe-nya buat kalian yang mau aja ya ngomong mau, ya nggak usah. Kadang orang tuh lebih senang nonton daripada subscribe. dia ya, nggak apa-apa juga sih. Hmm. Ini, sampai habis beneran. Anak. Bye.